selanjutnya kita akan mengambil kartu kaya pekerjaan seorang Capricorn di bulan Januari Tahun 2022 selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Capricorn di bulan Januari Tahun 2022 jika kartu per kategori sudah kita dapatkan kini saja kita mengambil mengambilkan energi yang dapatkan oleh seorang Capricorn di bulan Januari Tahun 2022 pertama support energi kepada kesehatan selanjutnya support energi kepada keuangan, selanjutnya support energi kepada karir dan pekerjaan selanjutnya support energi kepada hubungan asmara seorang Capricorn di bulan Januari tahun 2022 jika support energi sudah kita dapatkan ini saat kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang membuat konsep ramalan jadi Capricorn di bulan Januari tahun 2022 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saja kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan suara Capricorn adalah Three of Swords ataupun Tiga pedang. Secara umumnya, Three of Swords itu diartikan perasaan sakit dan terluka lepas kontrol terhadap semuanya. Dan disini menggambarkan kesehatan suara Capricorn di bulan Januari tahun 2022 akan mengalami penurunan yang dimana di sini dikarenakan seorang Capricorn akan mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang sekitar, mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang yang ia sayang, yang ia percaya, yang akan berdampak negatif kepada kesehatan. Dan di sini juga digambarkan seorang Capricorn telah lepas kontrol, lepas diri yang dimana di sini istirahat akan berkurang, yang akan berdampak negatif kepada kesehatan seorang Capricorn di bulan Januari tahun 2022, yang dimana juga di sini digambarkan terlalu memaksakan diri di dalam bekerja. Dan untuk support energinya adalah King of Swords secara memaking absurd itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa seseorang yang usianya di atas Capricorn sendiri dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Capricorn akan, akan mengalami penurunan di bulan Januari tahun 2022 yang dimana di sini digambarkan seorang Capricorn akan mendapatkan penghinaan dari orang-orang yang ia percaya orang di sekitarnya yang ia sayang yang dimana akan dapat negatif kepada kesehatan namun di sini seorang orang tua seseorang yang dekat dengan Capricorn memberikan support semangat kepada seorang Capricorn untuk bangkit dan move on mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi dan untuk kartu simpulannya adalah The Magician secara umumnya The Magician itu diartikan mampu melalui mampu menjalani dan mampu melewati dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Capricorn di sini menggambarkan sosok seorang Capricorn akan mampu menjalani melewati pengkhianatan yang ia terima dan di sini bisa mampu move on dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi dengan dukungan support motivasi dari orang tua, orang-orang terdekat Capricorn sendiri. Dan untuk kartu keuangannya adalah Ace of Pentacle. Secara umumnya Ace of Pentacle itu diartikan awal mula permulaan, ingin memulai, dan ingin mencoba kembali. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Capricorn tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun di sini seorang Capricorn ingin menata meniti kembali pengeluaran pendapatan yang dimana akan berdampak positif kepada keuangan serta finansialnya di sini juga digambarkan seorang Capricorn akan mencoba mencari sebuah usaha yang dimana sini akan mendatangkan income kepada seorang Capricorn untuk menambah penghasilan yang akan berdampak positif kepada finansialnya sendiri serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Capricorn akan memulai sebuah usaha yang dimana usaha tersebut tujuannya untuk meningkatkan keuangan di bulan Januari tahun 2022 dan untuk support energinya adalah Queen option secara umumnya Queen option itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang dekat dengan Capricorn sendiri dan di disini menggambarkan keuangan Capricorn tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Januari tahun 2022 namun di sini digambarkan seorang Capricorn akan menata meniti kembali pengeluaran pendapatan bersama seorang pasangan yang dimana sini akan berdampak positif kepada finansial dan keuangannya Dan di disini juga digambarkan seorang Capricorn bersama pasangan akan mencari sebuah usaha yang dimana tujuannya untuk meningkatkan keuangan dan mendapatkan income tambahan di bulan Januari tahun 2022. Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Capricorn di sini menggambarkan sosok seorang Capricorn bersama seorang pasangan berhasil melalui dan mampu menjalani usaha yang mereka bangun sendiri dan mampu membuat sebuah income yang baru kepada keuangan finansial yang akan berdampak positif kepada kehidupan yang selalu didukung oleh Capricorn bersama seorang pasangan didoakan oleh keluarga seorang Capricorn dan keluarga pasangan Capricorn sendiri setelah sini tidak tertutup kemungkinan seorang Capricorn akan mampu menjalani usaha yang lebih dari satu yang dimana di sini akan mendatangkan sumber penghasilan kepada Capricorn sendiri dan untuk kartu karir pekerjaannya adalah Six of One ataupun 6 tongkat secara umumnya Six of One itu diartikan pencapaian karir yang lebih bagus peningkatan karir. Dan di sini menggambarkan karena pekerjaan seorang Capricorn di bulan Januari tahun 2022 akan mengalami peningkatan yang dimana di sini ada beberapa prediksi yang pertama seorang Capricorn akan menaiki jabatan yang dimana di sini di dalam suatu instansi perkantoran yang akan berdampak positif kepada karir pekerjaan keuangan dan finansialnya sendiri. Di sini juga digambarkan seorang Capricorn akan menjadi sebuah owner. Yang dimana disini oleh dalam kategori usaha miliknya sendiri yang akan berdampak positif kepada kehidupan serta finansialnya sendiri. Di sini tidak tertutup kemungkinan soal Capricorn bersama pasangan berhasil membangun sebuah usaha yang dimana sini mendatangkan income kepada dirinya dan mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial karir lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah. Kenaik of cup. Secara kenaik of cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang berada di sekitar Capricorn sendiri, dan di sini menggambarkan karena pekerjaan seorang Capricorn akan mengalami peningkatan di bulan Januari tahun 2022, yang dimana di sini orang-orang di sekitar akan merekomendasikan seorang Capricorn untuk menaiki sebuah jabatan di bulan Januari tahun 2022, yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan. Dan disini juga digambarkan seorang Capricorn akan dilukung oleh orang-orang sekitar untuk membuka sebuah usaha yang baru dan sini hasilnya akan maksimal mampu membuat income yang baru serta memberikan pendapatan yang baru kepada seorang Capricorn di bulan Januari tahun 2022. Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang di sini menggambarkan sesuai seorang Capricorn mampu melewati menjalani dan mampu mendapatkan sebuah usaha yang baru yang dimana sini akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang selalu didukung oleh orang-orang sekitar yang dimana sini dikerjakan bersama seorang pasangan Capricorn sendiri dan di disini juga digambarkan seorang Capricorn akan berhasil menaiki jabatan di bulan Januari tahun 2022 yang dimana sini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan karir lebih bagus lagi yang selalu disupport dimotivasi oleh rekan-rekan kerja orang-orang di sekitar Capricorn sendiri dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Five of Cup ataupun lima piala. Secara umumnya Five of Cup itu diartikan perlu melepas masa lalu dan melihat harapan yang masih ada. Dan di sini menggambarkan kepada Capricorn yang sedang single baiknya mencoba move on dari masa lalu, mencoba membuka diri membuka hati yang dimana sini untuk menerima seseorang untuk dijadikan pasangan yang akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya dan kepada seorang Capricorn yang sudah berpasangan baiknya menata meniti kembali hubungan asmaranya untuk mendapatkan hubungannya asmara yang lebih bagus lagi yang dimana disini akan tercipta keharmonisan kerukunan kebahagiaan yang akan berdampak positif kepada hubungan asmara dan untuk supon energinya adalah Queen of Pentacle secara umumnya, Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Capricorn sendiri dan di disini menggambarkan Seorang Capricorn yang sedang single baiknya move on dari masa lalu mencoba membuka hati membuka. Pikiran untuk menerima seseorang dijadikan pasangan yang disimbolkan dengan Queen of Pentacle. Dan di sini digambarkan seorang Capricorn bersama pasangan baiknya menata menjadi kembali hubungan asmaranya agar berdampak lebih bagus lagi. Dan mendapatkan kemanisan kebahagiaan dalam kategori hubungan asmara untuk meraih sebuah tujuan yaitu mendapatkan keturunan. Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara Capricorn di sini menggambarkan seorang Capricorn bersama pasangan akan berhasil menata meniti kembali hubungan asmaranya, yang dimana di sini akan tercipta hubungan asmara yang lebih harmonis, yang lebih bahagia, dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Capricorn yang berpasangan akan mendapatkan keturunan di bulan Januari tahun 2022, dan di sini seorang Capricorn yang sedang single akan berhasil melampaui, mencoba membuka hati, dan menerima seseorang untuk dijadikan pasangan yang disimbolkan dengan Queen of pentacles. Dan untuk angka keberuntungan seorang Capricorn itu berada di angka 3, 31, A16, A65, dan 51 Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Capricorn di bulan Januari tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.